Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Denisa Nashua Inaya Dari 12.1 Akan menjelaskan atau menceritakan Tentang imperialisme dan kolonialisme Yang terjadi di Indonesia Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Tiga bangsa Eropa Yaitu Portugis, Spanyol, dan juga Belanda Yang melakukan penjelajahan Hingga sampai ke Indonesia Sebelum masuk ke pembahasannya Saya akan menerangkan Terlebih dahulu Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Yang pertama karena Konstantinovel jatuh ke tangan Turki Karena Konstantinovel jatuh ke tangan Turki maka jalur perdagangan itu ditutup sama Turki Jadi pedagang-pedagang dari Eropa itu gak bisa berdagang di Konstantinovel Dan akhirnya memilih jalur lain dan mencari tempat lain untuk berdagang yang kedua, berkembangnya teknologi pelayaran. Berkembangnya teknologi pelayaran ini digagas oleh Pangeran Henry yang merupakan ahli peta dari Portugis. Yang ketiga, berkembangnya merkantilisme di Eropa, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sejahtera apabila memiliki aset di negara lain. Dan yang keempat, yaitu adanya konsep 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Uh, yang gold berarti kekayaan Glory kejayaan Dan gospel yaitu agama Jadi penyebaran agama katolik Kemudian saya akan menjelaskan tentang Latar belakang penjelajahan samudera uh, Yang pertama bang Ada bangsa portugis Bangsa portugis itu pertama kali Menjelajah ke barat afrika pada tahun 1415 Nah di barat afrika ini mereka berhasil Menguasai ceuta. Nah di ceuta ini banyak pedagang arab Dan pedagang-pedagang arab itu Uh, masih tahu nih ke Portugis bahwa di India itu ada rempah rempah Jadi karena info tersebut, Raja Portugis memerintahkan Bartolomeu Dias untuk pergi ke India Tapi pada saat itu uh, dia tidak sampai ke, ke India, uh, dia uh, hanya sampai ke Tanjung Harapan Kemudian yang kedua ada Spanyol Raja Spanyol juga uh, memerintahkan Christopher Columbus untuk mencari jalan ke India tapi pada saat itu, Christopher Columbus malah menemukan Bahama di Amerika yang dia kira itu adalah uh, negara India Jadi uh, karena hal itu, kita tahu sekarang bahwa di Amerika ada suku yang bernama suku Indian Nah, pada saat penjelajahan Samudera tersebut, uh, negara Portugis dan Spanyol te uh, sempat terjadi konflik antara keduanya dan karena konflik tersebut muncullah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang isinya bahwa menyatakan Spanyol itu nanti untuk penjelajahan menggunakan jalur barat sedangkan Portugis menggunakan jalur Timur Nah setelah keluarnya perjanjian tersebut Spanyol dan Portugis kembali melakukan penjelajahan untuk mencari rempah-rempah Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa Eropa tersebut bisa menemukan Indonesia. Yang pertama itu ada Portugis. Portugis itu merupakan negara yang pertama kali menemukan Indonesia. Uh, penjelajah yang pertama itu ada Vasco de Gama. Vasco de Gama itu waktu itu uh, menemukan kalikut India pada tahun 1498. Dan di situ dia berhasil menguasai rempah-rempah di India. Selanjutnya, setelah menguasai rempah-rempah di India... Portugis kembali mencari rempah-rempah dan akhirnya mereka menemukan Indonesia penjelajah yang menemukan Indonesia yaitu Alfonso de Albuquerque mereka ke Indonesia mereka ke Malaka pada tahun 1511 kemudian mereka ke Maluku pada tahun 1512 dan bersahabat dengan kerja kerajaan Ternate kemudian eh, Portugis juga datang ke Jawa dan mendatangani perjanjian dagang bersama kerajaan Sunda Pajajaran jadi pada saat itu kerajaan sudah panjajaran dengan kerajaan Demak sedang konflik dan di situ kerajaan Demak melihat bahwa Portugis uh, sebagai ancaman jadi uh, kerajaan Demak itu menyerang Portugis dan kerajaan Demak berhasil menang pada tahun 1527 dan berhasil mengusir Portugis dari Jawa. Kemudian setelah diusir dari Jawa Portugis kembali ke Maluku dan memonopoli um, perdagangan, Portugis juga ikut campur dalam urusan internal kerajaan. Portugis mengganti raja-raja yang sekiranya berbeda pendapat dengan Portugis. Tapi uh, ada seorang bernama Sultan Baabullah pada tahun 1575, itu mengusir Portugis karena merasa bahwa Portugis terlalu ikut campur dalam urusan kerajaan. Dan setelah uh, Portugis diusir dari Maluku oleh Sultan Baabullah, Portugis ke Ambon dan juga Timor Leste. Kemudian yang kedua ada Spanyol. Uh, penjelajah pertama dari Spanyol yaitu Ferdinand Magellan jalur dari penjelajahan Ferdinand Magellan itu mirip dengan Christopher Columbus dan pada saat itu Ferdinand Magellan berhasil menemukan Selat Magellan kemudian setelah menemukan selat tersebut Ferdinand Magellan itu menjelajah kembali ke Samudra Pasifik dan menemukan Pulau Guam setelah itu Ferdinand Magellan juga menemukan Filipina tapi pada saat di Filipina pasukan Ferdinand Magellan itu diserang dan Ferdinand Magellan itu terbunuh pada tahun 1521. Kemudian penjelajah selanjutnya setelah Ferdinand Magellan yaitu Sebastian de uh, Sebastian de ini berasa menemukan Maluku di Kerajaan Tidore pada tahun 1521 dan menjadi sekutu. Uh, dan mungkin kalian bertanya kenapa uh, Spanyol ini nggak diusir gitu? Karena uh, alasannya karena ada unsur politik di situ. Jadi Kerajaan Tidore ini pengen menyayangi kerajaan Ternate. Jadi seperti yang kita tahu dari cerita sebelumnya kerajaan Ternate kan bersekutu dengan Portugis. Jadi disitu kerajaan Tidore nggak mau kalah. Jadi mereka bersekutu juga dengan Spanyol. Kemudian saat di Maluku Portugis dan Spanyol kembali berkonflik karena Spanyol itu melanggar perjanjian yang sebelumnya dibuat antara Portugis dan Spanyol yaitu perjanjian Tordesillas. Kalian ingat bahwa perjanjian Tordesillas itu menyatakan bahwa Spanyol itu Penjelajahannya melalui jalur barat sedangkan Portugis itu melalui jalur timur tapi kenapa dua-duanya ada di Indonesia gitu kan jadi karena itu Portugis merasa Spanyol itu melanggar dan akhirnya terbentuklah perjanjian baru yaitu dinamakan Perjanjian Saragosa Perjanjian Saragosa ini berisi bahwa Spanyol ini disuruh keluar dari Maluku dan kembali ke Filipina jadi Spanyol itu di Indonesia hanya sekitar delapan tahun kemudian yang ketiga ada Belanda penjelajah pertama yaitu Cornelis de Houtman jalur perjalanannya Cornelis de Houtman ini sama dengan jalur perjalanannya Portugis karena pada saat perjalanannya Portugis ada awak dari Belanda yang mencuri peta perjalanannya Portugis tapi bedanya dengan Portugis Belanda ini langsung ke Indonesia mereka tidak ke India dulu karena mereka tahu bahwa di Indonesia itu lebih banyak rempah-rempah dibandingkan ke India kemudian setelah perjalanan yang panjang sekitar 14 bulan uh, pasukannya Cornelis de Hotman ini tiba di Banten pada 22 Juni tahun 1596 tapi pada saat itu pasukannya Cornelis de Hotman ini diusir oleh petinggi-petinggi di Banten uh, karena mereka nggak suka ini sama Cornelis de Hotman karena sifat Cornelis ini uh, bisa dibilang sombong selanjutnya Cornelis de Hotman itu digantikan oleh Jacob Vanek Jacob Vanek uh, tiba di Banten dan disambut baik Uh, mungkin kalian bertanya kenapa pelakuannya beda gitu kan Kornelis uh, aja diusir kenapa jadi Vanneck uh, disambut baik alasannya karena uh, pada saat itu Banten uh, habis perang dengan Portugis jadi di situ uh, masyarakat Banten meminta tolong kepada pasukan Jekel Vanneck untuk membantu mengusir Portugis uh, dan di situ uh, mereka berhasil mengusir Portugis dan masyarakat Banten berterima kasih dan memperbolehkan Belanda untuk berdagang di situ Pada saat itu Masyarakat Indonesia belum sadar Bahwa sebenarnya Belanda ini ingin menguasai Indonesia Jadi pada saat itu Jacob Vanek mengutus anak buahnya Bernama Wibran Untuk memperluas kekuasaan Wibran ini pergi ke Ambon Pada tahun 1599 saat di Ambon terdapat kaum yang bernama kaum itu mereka meminta pertolongan juga kepada Belanda untuk mengusir Portugis. Dan di situ Belanda mengusir Portugis dan Portugis berhasil diusir pada tahun 1605. Dan di situ Belanda semakin senang karena pesaingnya telah pergi dari tempat jajahannya. Di situ akhirnya Belanda berhasil menguasai Maluku atau Ambon secara keseluruhan pada tahun 16 23. Setelah Belanda menguasai beberapa daerah di Indonesia Belanda ingin memperluas daerah kekuasaannya lagi Dan akhirnya Belanda membentuk VOC pada 20 Maret Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme Dan bagaimana bangsa-bangsa Eropa dapat menemukan Indonesia uh, Kurang lebih mohon maaf wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh